Bagaimana cara bertobat orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing, sudah menikah? Yang insya Allah akan kita bahas besok pagi, ya tentang tobat nasuha ini. Tapi yang jelas, secara umum, ya bertobat ini ada beberapa syarat, diantaranya yang pertama adalah seseorang menyesal, ya, di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan. Perzinaan ini Kemudian yang ketiga dia bertekad kuat Di masa yang akan datang untuk Tidak melakukan zina ini Kalau sudah terpenuhi Tiga syarat ini maka Dia sudah melakukan taubat yang nasuha untuk perbuatan zina ini Ya Yang pertama adalah Menyesal kemudian yang kedua dia meninggalkan Dan yang ketiga dia Bertekad kuat untuk tidak Melakukan di masa yang Akan datang Nah